A'udzu billahi minasy al-kitaba tak semudah membalikkan tangan penuh perjuangan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 Ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan tiga buluh juz pun dihafalkan. Muraja setiap hari tanamkanlah di dalam diri muraja. Hari demi untuk membangun negeri, ketika sendiri duduk atau berdiri, muraja tak pernah berhenti. Ketika sendiri duduk atau berdiri, mari muraja sampai mati. Berikanlah di dalam hati Merocamah setiap hari Ramai atau sedih siang malam hari, murojaat tak pernah berhenti. Ramai atau sedih siang malam hari, mari muro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 Untuk melafalkan tiga puluh jus pun dihatamkan. Mohon maafkan diri Surat demi surat dibacakan ayat demi ayat dihafalkan. Untuk melafalkan Tiga puluh jus pun dihatamkan Muroja'ah setiap hari Tanamkanlah di dalam diri Muroja'ah setiap hari berhenti ketika sendiri duduk atau berdiri, marimu mu ah sampai mati. Siang malam hari, marimu roja sampai mati